serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia seputar Leslor tentunya baiklah bersama Leslor, dimana pun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Pak Mimin akan menyuguhkan informasi dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Bilar untuk menggali perjumpaan kita pada siang hari ini kita mendapatkan info dari Om Kevin Ini penting banget ya untuk warga Konoha yang sudah menunggu episode terbaru di acara Poles Hari ini bakal tayang episode terbaru di acara Kepo in Lesti Jam 5 sore ini jangan sampai lupa persahabat ya Ini episode terbaru di acara Poles Kepo in Lesti Kita simak di kalimat Kevin info yang dituliskan ya Sahabat video jumpa lagi dengan Dede Lesti di Poles Kepoin Lesti Siapa di sini yang kangen sama Dede? Pasti sahabat Poles nungguin ya episode barunya Nah hari ini ikutin yuk Dede mengurus Abang El BTW Dede sama Papa Rizky Bilar udah berani loh Bahwa Abang El liburan du seru banget pastinya Jadi gak sabar kan nonton bagaimana keseruan Dede dan Abang El liburan Yuk buru-buru nonton Poles Kepo in Lesti hanya di video. Tuh jangan sampai lupa nih episode terbaru. Abang L ini diajak liburan oleh bunda dan papapnya ya. Masya Allah. Jangan sampai lupa jam 5 sore hari ini. Bakal tayang acara Poles Kepo in Lesti dengan episode terbaru. Kemudian disimak juga di info selanjutnya. Kali ini kita mendapatkan info dari L2W. Alhamdulillah Lesti Kejiora. Dengan lagu Lentera berada di posisi puncak Persahabat ya info tadi pagi yang kita dapatkan dari L2W Gerakan donasi pulsa 35000 untuk Jux to Persahabat info penting banget ya untuk kita semuanya Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Ayo yang berkenan berdonasi pulsa silahkan DM L2W Bismillah sudah dipucuk semangat Pertahankan sampai esok siang Jam 11 Guys, guys yang belum bisa vote Bisa support kami dengan berdonasi Batas waktu donasi Pulsa besok jam 7 pagi Tuh, Yuk, sama-sama kita support dan dukung Karena untuk batas voting Pertanyaan bet ya Itu jam 11 Pertahankan Mudah-mudahan mudah Bisa berada di posisi puncak Sampai esok nih Sampai penutupan Voting Yuk sama-sama kita doakan juga Semoga Lesi Kejiora selalu bisa Membuat kita bangga Amin Dan kita lihat juga persahabat ya Ke kabar selanjutnya Ini juga tak kalah Pentingnya untuk warga Konoha Info yang kita dapatkan langsung Dari akun Dreambox Indonesia Bapak Bilar Ternyata hari ini Bakal hadir di acara TransTV Di acara Dreambox Indonesia Jangan sampai lupa juga, sore hari ini, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ada idola kesengan kita menjadi bintang tamu di acara Dreambox Trans TV. Kita simak juga persahabat lima caption info langsung dari akun Dreambox Indonesia. Wes ada Rizky Bilar nih di kuis spektakuler hari ini. Bisa jawab pertanyaan dari House nggak ya? Saksikan jam 16.30 waktu Indonesia Barat siapa yang udah gak sabar nih menyaksikan idola kesayangan kita di acara Quiz Dreambox Indonesia ada papak bilar persahabat ya semangat untuk selalu mensupport dan selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita kemudian juga persahabat simak diunggahan IG-nya Kak Marcin 2 jam yang lalu nih mengunggah video bersama Bunda Lesti Kejora dan kita juga salfot banget ya dengan kalimat yang diposting Kenapa ya, kita tuh kalau udah ketawa, susah ditahan, at di Kejora Memang bener-bener nih, dua wanita hebat ini memang satu frekuensi banget ya, Masya Allah. Bahagia selalu untuk mereka berdua, mudah-mudahan pertemanan juga terjalin dengan baik. Dan kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV. Yang akan selalu mengabarkan kabar menarik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh